halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman <tuh> yang sudah mendukung channel ini ya saya ucapkan banyak terima kasih dan untuk kalian yang baru saja bergabung di channel ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau menonton video channel yang ada di sini, ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan tinggalkan komen kalian, ya. Oke, okay, teman-teman, hmm, ini adalah energi untuk uh, divine maskulin, ya. Energi divine maskulin yang berada di dalam hubungan atau di dalam koneksi twin flame. Oke. Okay? Ngerti ya. Jadi jika ini tidak resonit atau tidak cocok dengan kalian bacaannya, mungkin ini bukanlah energi kalian ya. Atau walaupun kalian memang adalah seorang maskulin, mungkin kalian tidak sedang berada dalam koneksi twin flame ya? Karena ini adalah readingan khusus untuk maskulin yang Memang berada di dalam koneksi twin flame ya. Dan walaupun kalian memang adalah seorang maskulin Yang berada di dalam koneksi twin flame Mungkin energi yang saya baca saat ini uh, Kalian mungkin sudah tidak berada di tahap ini Atau mungkin kalian belum berada di tahap energi yang saya tarik ini, ya. Atau yang sedang saya bacakan di sini, oke. Okay? Jadi, bijaksana lagi dalam menyikapi setiap uh, readingan tarot yang kalian tonton, ya, teman-teman. Dan walaupun kalian maskulin, ya, belum tentu kalian terkoneksi dengan uh, twin flame, ya, karena memang di dalam diri kita itu, kita itu memang memiliki. Uh, dua energi seperti Yin dan Yang, ya, dan feminin dan maskulin. Jadi, tinggal tergantung mana yang lebih kuat yang mendominasi uh, diri kita, ya. Jika kalian wabuk, tidak tergantung gender, ya. Kalau energi itu tidak tergantung gender, ada perempuan yang memiliki energi uh, maskulinnya lebih. Uh, kuat ketimbang femininnya. Nah, jadi uh, dari penyatuan feminin dan maskulin itulah yang harus kita seimbangkan. Itulah yang dikatakan perjalanan uh, twin flame, ya begitu ya. Jadi teman-teman, tolong ya. Jika kalian memang sudah memahami tentang koneksi koneksi kalian ya atau koneksi twin flame kalian, uh, kalian pasti akan lebih bijaksana dalam menyikapi setiap reading-reading yang dibacakan oleh rider-rider uh, yang ada di luar sana ya karena setiap Rider itu uh, saya rasa tujuan mereka itu sama ya pesan yang ingin mereka sampaikan kepada kalian itu sama ya baik itu yang berada di dalam koneksi twin flame ataupun uh, maskulin ya maaf bukan feminin uh, maskulin yang tidak berada di dalam koneksi twin flame ya tetapi karena ini energi yang saya tarik ini adalah energi maskulin yang memang terkoneksi dengan uh, twin flame nya ya jadi kemungkinan ini memang tidak akan uh, resonate kepada semua orang ya teman-teman saya merasa uh, seperti terpanggil untuk membuat readingan ini. Sebenarnya saya uh, tidak berniat atau tidak pernah saya menginginkan begitu. Tapi tidak tahu kenapa malam ini saya tiba-tiba terbangun. Saya merasa seperti... Iya uh, karena saya memang sudah mulai tidak ingin peduli ya dengan koneksi-koneksi twin flame. Saya cukup uh, tadinya saya cukup melihat readingan dari rider rider lain, begitu ya. Saya iya saya suka aja melihat ketika rider rider lain itu membacakan koneksinya ya begitu seperti itu ya. Walaupun saya saya mengerti tapi saya mencoba untuk tidak ingin ya. Saya selalu membatasi diri saya untuk tidak tidak ingin mem membacanya untuk diri saya sendiri ya begitu tetapi enggak tahu saya merasa kenapa saya merasa bahwa uh, sepertinya Divine maskulin yang terkoneksi dengan saya ya di dalam koneksi twin flame ini sepertinya ya memang uh, ini sedang tidak ada komunikasi ya dan memang saya sudah tidak pernah lagi mau menghubungi uh, maskulin. Kebetulan saya seorang feminin. Jadi, saya memang benar-benar sudah cuek. Dan saya memang ya fokus dengan pekerjaan. Dan saya lebih fokus dengan diri saya sendiri. Bukan berarti saya ingin meninggalkan koneksinya. Tetapi, uh, koneksi itu akan tetap selalu ada. Tetapi, saya hanya berusaha untuk tidak obsesi lagi. Ya, saya sudah tidak terobsesi lagi. Saya sudah tidak apa ya, ya? Karena saya sudah cukup paham begitu ya. Karena uh, memang sih kalau saya melihat dari readingan reader-reader uh, lainnya di luar sana, di channel-channel lain memang ya seperti itu. Channel itu memang sangat tidak enak hubungan koneksi twin flame itu bukanlah hubungan yang romantis seperti Romeo and Juliet bukan ya uh, mungkin itu adalah hubungan soulmate mungkin yang romantis karena twin flame itu adalah cerminan ya pasangan yang memang uh, jodoh yang memang ditakdirkan sebenarnya memang uh, namanya juga soul Ya, dua jiwa ya yang harus disatukan. Ya, jika memang uh, kalian twin flame begitu, dan itu adalah refleksi diri kita sendiri. Ketika kita ditolak oleh twin flame kita, ya, itu berarti kita sedang menolak diri kita sendiri, dan kita harus memperbaiki, uh, dan kita harus tahu area mana yang kita blocking, sehingga... Uh, pasangan kita itu menolak kita, sehingga kita merasa uh, unrequited love begitu ya uh, dan merasa kenapa uh, pasti jika yang baru awaken gitu ya, uh, feminim biasanya yang lebih dulu menyadari akan hal itu dia pasti kepo kepo pengen tahu kenapa uh, pengen pergi tapi nggak bisa begitu kan bukan nggak bisa sebenarnya tak? karena koneksinya yang begitu kuat nah ketika feminim sudah mulai awakening yang di sini uh, dia mulai terbangun secara spiritual uh, ingat ya spiritual itu beda dengan religius ya spiritual beda dengan religius dan spiritual juga bukan supranatural ya jadi tidak ada hubungannya Oke okay, teman-teman jadi paham ya Oke okay, ini adalah energinya yang sudah saya tarik ya uh, kalian tahu saya itu lama mencapai kartu dan saya memang membutuhkan konsentrasi untuk lebih memahami arti dari gambar-gambar ini ya karena saya Uh, memang sebenarnya saya mempelajari kartu-kartu ini Saya lebih suka melihat pada gambar Mengartikan dalam bentuk gambarnya itu sendiri Makanya ya saya memang terkesan seperti Apa ya ya jika ada yang berkomentar Saya seperti tidak bisa membacanya Ya saya sih fan pen pengen aja ya Emang begini cara saya mau bagaimana lagi begitu ya kan dan saya suka sekali dengan komentar-komentar dari kalian ya apapun itu karena komentar kalian itu bagi saya itu mm, semakin membuat saya terinspirasi dan semakin membuat saya lebih bisa menyikapi diri saya sendiri ya saya. Membuat saya semakin bertumbuh, begitu ya, teman-teman? Di sini untuk energi maskulin, ya, kita langsung aja ke bacaan tarotnya. Ya, nanti ada yang protes lagi, kelamaan ngobrol, begitu ya. Ini, nah, di sini ada pipe of one, ada pipe of sword, king of earth, atau king of pentacle. Di sini uh, alchemist, ya, dan six of star atau six of sword dan cardinal cardinal itu kalau di rider ini ya king or uh, knight salah eh uh, pangeran pedang ya dan ada three of sun atau tiga kayu uh, ini tiga tiga ones ya dan uh, ice of sun atau satu kayu uh, satu tongkat ice of one begitu ya di sini ini adalah energinya ya dan yang bawah ini klarifikasi sebenarnya untuk tambahan supaya memperjelas energi yang di atas di sini sepertinya saat ini maskulin yang sedang terkoneksi dengan Uh, twin flame-nya ya atau Divine Maskulin yang berada di dalam koneksi Twin flame energinya saat ini dia saya lihat di sini sepertinya Divine Maskulin ada sebuah gejolak ya di dalam pertempuran seperti pertempuran di dalam dirinya ya di sini. Ada sebuah pertempuran di dalam dirinya dimana di sini dia seperti ingin datang menemui feminin di sini ya karena dia sepertinya sudah merasa sangat lelah dengan permainannya sendiri dia sudah mulai lelah mulai merasa uh, ini tuh udah nggak benar begitu ya dia merasa sangat terbebani ketika maskulin tidak ada komunikasi di sini bener benar sudah tidak ada komunikasi ya berakhir dengan femininnya di sini dia sangat terbebani dengan uh, dengan dramanya di sini saya lihat dan dia lelah dengan dramanya sendiri ya karena Kenapa? Karena uh, dia seperti apa ya di sini dia merasa ini tuh nggak benar gitu, ya hal yang seperti ini tuh tidak benar. Ketika dia uh, dia sendiri yang memutuskan koneksi ini komunikasi ya terutama di sini. Dan dia di sini saya melihat dia sudah mulai seperti berkejolak sendiri di hatinya ya untuk datang lagi menemui feminin di sini ya di sini karena di sini dia sangat terobsesi ya dengan feminin di sini dia sangat terobsesi dengan kalian ya jika kalian yang menonton video adalah seorang feminin di sini saya melihat ada obsesi yang gejolak batin yang menggebu-gebu untuk bisa uh, meraih kebahagiaan tadinya dia pikir seperti itu ya dengan dia melakukan drama-dramanya itu dia Uh, mungkin di sini juga dia itu banyak sekali yang mempengaruhinya, ya, sehingga di sini uh, mungkin teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya itu banyak sekali yang memberikan energi-energi negatif, sehingga di sini dia uh, menjadi lelah sendiri dengan perbuatannya yang sudah dia lakukan di sini, ya. Mungkin uh, tadinya dia dipengaruhi oleh teman-temannya karena mungkin ada. Uh, hal-hal yang toxic agar dia itu sebenarnya di sini kalau saya lihat ya energinya ingin bebas ya di sini energi seseorang yang apa sih kayak anak kecil gitu drama acting suka acting ya kita kan tidak hidup di dalam sinetron kita ini realita bukan sedang main sinetron mana bisa realita dibikin seperti sinetron kan, dalam kehidupan nyata nggak bisa, yang bisa itu adalah kehidupan nyata itu di, dituangkan ke dalam bentuk sinetron atau drama, itu baru bener tetapi kalau kehidupan nyata mau dituangkan seperti di dalam drama drama korea gitu, mewek -me -me. atau film-film drama-drama di indosiar, <laughs> maaf <laughs> <tuh> <tuh> yeah. ya kan nah, itu kan jelas jelaskan uh, di sebelum kita menonton itu kan ada ini hanya fiktif belaka begitu ya kan jadi nggak bisa dituangkan ke dalam kehidupan nyata kita dalam realita drama-drama itu ya pasti akan merasa lelah kita karena itu kita menjalankan ego namanya kan bukan uh, bukan lagi dengan logika dan Cara berpikir yang sehat atau cara berpikir yang bijaksana, tetapi ego yang sudah bermain di sana. Kalau kita sudah terlalu banyak drama, begitu ya, tinggi atau apalah, begitu ya kan di sini? Nah, di sini sepertinya maskulin ingin datang menemui feminin lagi. Di sini saya lihat, dan dia uh, sepertinya... Sudah mulai di dalam kesendiriannya, ya. Saya melihat di sini, dia sudah mulai bermeditasi juga, ya. Sudah mulai uh, merasa bahwa dia perlu membuat sebuah tindakan di sini, ya. Dia harus. Uh, membuat sebuah hal yang nyata, membuat sebuah perubahan nyata di sini ya. Dia harus menjujurkan perasaannya di sini. Dan di sini saya melihat juga sepertinya maskulin ingin mengatakan sesuatu kepada peminin di sini ya. Ada suatu hal yang ingin dia sampaikan pada peminin di sini. Dan di sini maskulin sudah melihat ya siapa orang yang pantas untuk dia perjuangkan siapa orang yang mendukung dia selama ini siapa orang-orang yang uh, lebih menghargai dia selama ini siapa orang yang yang bisa membuat dia sukses selama ini begitu di sini saya melihat maskulin sangat Uh, bergairah ya dia sangat bergairah sekali untuk segera menemui uh, feminin sini. sampai begitu ya di sini dia sudah tidak mau lagi ya mendengarkan gosip-gosip murahan ya orang -orang di sini dari orang-orang sekitarnya dia ingin fokus dengan apa yang ingin dia capai yaitu memperbaiki lagi hubungannya dengan feminin. Di sini dia ingin memulai komunikasi ya di sini saya lihat dia sangat terobsesi untuk bisa mengambil uh, atau sangat terobsesi untuk bisa kembali berbahagia dengan femininnya di sini ya? Dia sangat terobsesi untuk membuat sebuah perubahan di sini, karena ada yang berakhir di sini. Dia ingin membuat sebuah perubahan di dalam dirinya, ya. Di sini, dia sudah um, ingin menghilangkan keraguannya dan fokus pada membangun hubungan yang lebih. Baik lagi di sini ya, saya melihat di sini karena diklarifikasi ini juga ada hangman di sini. Dia mulai melihat ya bahwa feminin lah orang yang selama ini yang sudah membawa dia uh, kesuksesan, yang membawa kesuksesan ke dalam dirinya ya di sini ya di masa lalu itu maskulin ini seperti ya mungkin awal-awal dia merasa menang ya dikomporin sama teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya atau atau mungkin ada orang ketiga juga ya di sini mungkin dia merasa merdeka tadi dia merasa bebas ya karena di sini kalau saya lihat ya di sini maskulinnya di sini memiliki ada yang uh, memiliki energi dari libra libra to uh, aries ya di sini fire sign dan Uh, air Arsen ini kencang sekali energinya di sini. Ya dia orangnya adalah tipe orang yang uh, Capricorn di sini juga energinya tipe orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki ya di sini. Dia maskulin di sini adalah uh, tipe orang yang tidak pernah puas. Baik itu dari segi materi ataupun dari uh, Segi hubungannya, dia merasa mungkin dia memiliki segalanya, dia memiliki finansial yang baik, memiliki wajah yang tampan, mungkin cantik. Kalau dia maskulinnya perempuan, ya dia merasa bahwa banyak yang menyukainya di sini, tetapi di sini ya, dia uh, terluka dengan obsesinya sendiri untuk mencari kebahagiaan di luar sana. Mungkin dia merasa keputusannya untuk uh, selalu tebar pesona ya dengan apa yang dia miliki itu kemewahan atau segala yang dia miliki itu dia merasa mungkin tadinya dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan itu ya. Oke, tetapi ternyata malah yang dia dapatkan sepertinya di sini dia uh, membohongi atau menipu dirinya sendiri di sini sehingga di sini saya melihat dia ingin sekali datang dan berkata jujur ya kepada peminin untuk mensukseskan lagi hubungan ini ya karena dia sudah mampu melihat siapa orang yang bisa membuatnya merasa tenang, merasa terarah di sini, di sini dia ingin membuka komunikasi lagi, merubah keadaan di sini ya dengan feminin. Saya lihat begitu dan di sini saya sudah mengambil klarifikasinya, Di sini ada komuni, di sini dia ingin union ya, dia sangat terobsesi untuk bisa union atau uh, rekonsiliasi ya dengan feminin tadi di uh, energi kemudian saya juga melihat bahwa ada judgment ya, rekonsiliasi ya. Dan di sini akan ada union maskulin ingin adanya union lagi karena dia sepertinya memang broken heart. Dengan uh, koneksi ini dia dengan apa yang sudah dia lakukan ya terhadap feminin atau bukan terhadap feminin aja ya dengan drama-drama yang dia sudah lakukan di sini sepertinya dia melukai dirinya sendiri ya karena di sini dia decide di sini dia di dalam koneksinya atau dalam hubungannya itu selalu menggunakan topeng. Jadi drama yang dia gunakan selama ini itu hanya melukai dirinya sendiri ya sehingga di sini dia ingin action ya di sini uh, seperti The Chariot, dia ingin membawa kemenangan lagi. Dia ingin membawa kesuksesan lagi di dalam hubungan koneksi twin flame ini dengan feminine di sini, ya. Dan dia sudah tidak ingin lagi uh, peduli dengan hal-hal di masa lalu itu, ya, di sini, ya walaupun masih banyak sekali ya dia masih sering dibayang-bayangi oleh hal-hal di masa lalu begitu ya di sini ada corn eucopia di sini eh, apa ya dia mulai menyadari ya bahwa ya seperti tadi saya bilang bahwa eh, lah yang bisa membuat dia menjadi sukses ya. Dia bisa mendapatkan kesuksesan itu apabila dia uh, terkoneksi lagi atau berhubungan lagi dengan feminin ya di sini ya. Maskulin mulai menyadari ya, drama yang dia lakukan selama ini ternyata hanya melukai perasaannya sehingga dia di sini sangat terobsesi untuk datang lagi kepada femininnya di sini dan dia Uh, ingin membuat sebuah tindakan nyata di sini, ya. Dia akan lebih menghargai lagi tentang apa yang sudah Tuhan atau alam semesta berikan kepada dia, ya, yaitu mungkin uh, seorang feminin yang selalu setia, padanya yang selalu memberikan hal-hal positif di dalam kehidupannya. Oke. Okay? itu aja ya untuk energi dari divine maskulin yang sedang berada di dalam koneksi twin flame oke okay, terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh